Halo, sahabat Nokia Explorer Channel. Kembali kita menyaksikan pagelaran wayang orang Sriwedari dengan cari teragatot kaca kromo. Pertemuan keluarga Arjuna di Kesatrian Madukara. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana pernikahan Putri Arjuna bernama Dewi Pergiwa, yang akan dinikahkan dengan Raden Gatotkaca. Di saat yang sama, kedatangan tamu dari Kerajaan Mandura, Prabu Baladewa. Maksud kedatangannya ingin melamar Dewi Pergiwa untuk dinikahkan dengan putra Raja Duryudana dari Kerajaan Hastina yang bernama Lesmana Mandra Kumara. Selain itu, keluarga Arjuna juga kedatangan tamu bernama Raden Dirgoyetno Utusan dari Raja Durmokumoro untuk melamar Dewi Pergiwa. Akhirnya Arjuna membuat sayembara baraya itu barang siapa yang dapat menghadirkan kembang dewa Retna, dialah yang akan menjadi istri pergiwa. Sesuai permintaan Dewi Pergiwa, kedua tamu itu pun menyanggupi Arjuna mengutus Dewi Serikandi istrinya dan putranya Raden Abimanyu untuk menyampaikan kabar sayembara itu kepada sang kakak Raden Wurkudara yang juga ayah dari Raden Gatot kaca. saurta wis diruno putra putri Dewi nyaring rawi ing mroto Amin Terima kasih Trian Madukara berlanjut perselisihan antara Raden Birguyetno dan Prabu Baladewa, yang sama-sama ingin melamar Dewi Perjuangan. <tik> dengan kemunculan para punakawan atau empat orang abdi Pandawa yang sedang bersenda gurau, bernyanyi, menari juga melontarkan petuah fitutur atau wejangan yang diselingi humor segar oleh para punakawan yang terdiri dari Ciluro, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Dua kota, hai, hai, Pertapan Jodipati, Dewi Srikandi dan Raden Abimanyu bertemu dengan raseksi bernama Kenatawulan yang merupakan putri dari raseksi bernama Sarpa Kenaka. Kenaka Wulan bermaksud membalas kematian ibunya oleh Raden Lesmana yang saat ini sukmanya reinkarnasi ke Raga Raden Arjuna suami Dewi Srikandi. Hal itu dihalang-halangi oleh Dewi Srikandi maka terjadilah peperangan antara keduanya. Thank <laughs> you. Kerajaan Pringgandani Kediaman Raden Gatotkaca Sedang diadakan pertemuan keluarga membahas rencana pernikahan Raden Gatotkaca dengan Dewi Pergiwa Yang dipimpin oleh kedua orang tua Raden Gatotkaca Yaitu Raden Werkudara bersama Dewi Arembi. Hadir juga Saudara Werkudara Tunggal Bayu Yaitu Hanoman saat Raden Warkudara menanyakan keseriusan Raden Gatotkaca dalam menyunting Dewi Pergiwa. Tak berapa lama datanglah Dewi Sri Kandi yang mencari Raden Warkudara untuk menyampaikan syarat untuk bisa menyunting Dewi Pergiwa, yaitu berupa kembang Dewa Retna yang ada di Kahayangan. Seketika Raden berkudara gundah karena persyaratan itu dirasa sangat berat. Akhirnya marah kepada Raden Gatot Kaca, ia merasa putranya tersebut kurang melakukan tirakat dan prihatin, yang berakibat kendala besar hanya sekedar untuk menikah. Hal itu dapat diredam dan diluruskan Hanoman. Hanoman yang mengetahui sejarah keberadaan kembang dewa Retna itu segera bersedia membantu keluarga Raden Warkodara. Seperti itu, tentunya imbalan Perjalanan mencari kembang Dewa Retna, Hanuman bertemu dengan Prabu Gurdha Kumala yang sudah membawa kembang Dewa Retna yang didapatnya dengan cara Durjana dari tangan Bataradani Daniswara. Hanuman yang menjadi utusan Bataradani Radhaniswara berusaha memintanya kembali. Maka terjadilah keperangan, dan kembang Dewa Retna berhasil diberikan kepada Raden Gatotkaca sebagai syarat melamar Dewi Pergiwa. All right. Cah berhasil memperistri Dewi Perjiwa. Betapa bahagianya dua insan ini memadu kasih. Betapa mesra dan besarnya api cinta mereka. mesra dan besarnya api cinta mereka sehingga tidak menyadari kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna Raden Gatot Kaca dan Dewi Pergiwa tersipu malu dibuatnya <tuh> Kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna memberitahu bahwa perkawinan mereka ini masih terkendala, yaitu karena Prabu Baladewa sebagai utusan Raja Hastina tidak berhasil mendapatkan Dewi Pergiwa. Marah dan Ngamukta terbendung, Prabu Baladewa yang masih saudara tua para Pandawa ini terkenal sakti Mandraguna. Raden Gatotkaca tak mungkin dapat menandinginya. Prabu Kresna yang juga adik Prabu Baladewa ini menyarankan agar Raden Gatot Kaca dan Dewi Pergiwa menyerahkan jiwa raganya kepada Prabu Baladewa untuk mengetahui seberapa besar kecintaannya pada keluarga Pandawa. Benar juga, Prabu Baladewa yang sudah menghunus pusaka sakti, senjata Nenggala, terharu dengan Raden Gatotkaca dan Dewi Pergiwa, dan berbalik merestui perkawinan keduanya. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe, dan tanda lonceng atau share ke medsos, agar tetap hadir video baru kesukaanmu. <tik> Explorer Channel.